Baik, kami persilakan kepada para peserta, peserta safety sharing session untuk menyampaikan pertanyaannya, bisa secara direct disampaikan kepada narasumber, namun terlebih dahulu untuk membuka diskusi, volume diskusi kita pagi hari ini, nampaknya ini Pak Suprianto sudah menyampaikan satu pertanyaannya, mudah-mudahan ini nanti bisa menggiring kepada para peserta lain untuk juga bergabung menyampaikan pertanyaan ataupun pendapat dan lain sebagainya sehingga safety sharing session kali ini kita bisa berjalan lebih interaktif lagi. Baik Pak Menteri dari Pak Supriyanto nanti menambahkan yang disampaikan tapi yang tertulis di sini kami coba bacakan Pak, mungkin bisa dijawab sekarang. Adapun pertanyaan beliau adalah sebagai berikut bagaimana kiat mempersatukan Zumen dan mining sektor karena background yang berbeda-beda. Pemahaman maupun attitude-nya eti tentunya juga berbeda-beda. Silahkan Pak Meswantri. Ya mungkin ada tambahan dua-tiganya Pak. Ya, ya silakan, Pak. Tapi lagi harus ketik hanya kira-kira dua itu. Yang, ke yang kedua mungkin terkait dengan eh, ngomongin perusahaan kan ngomongin SDM juga, bahwa SDM itu ada di Departemen A, B, C, D, itu kan bagian dari mungkin seleksi ya, yang dihendaki perusahaan, oh saya cocok meng ini, meng ini. Nah artinya apa? Departemen yang satu dengan Departemen yang lain memberikan apresiasi yang berbeda apresiasi yang berbeda, termasuk tanggung jawab yang berbeda. Sehingga biasanya pengalaman saya kalau sebagai inspektor tambang, teman-teman di produksi itu merasa dialah yang paling berkontribusi terhadap kehidupan perusahaan ini. Kira-kira gitu loh. Ini kan bagian juga yang harus apa kita apa kita bina sesuai dengan judul tadi, bagaimana kombinasi terhadap apa, eh, safety maupun eh, apa, employee yang ada terus tuntutannya juga berbeda-beda tentukan teman-teman di HRD, teman-teman di mining, teman-teman di supporting, berbeda-beda bahkan di Produksi bagi bagian yang mungkin tadi eh, sangat diagung-agungkan bahwa kalau terjadi sesuatu, tidak terjadi sesuatu, dia mendapatkan reward yang signifikan. Sesuai dengan apa, eh, kepentingan kebudaan dalam hal meng-hire mereka. Terus ada juga teori yang berkait dengan yang saya dapat dulu dari Pak Eko itu, namanya di perusahaan itu kita bagi menjadi employee-oriented, terus uh, produksi-oriented, maupun safety-oriented. Nah, kira-kira apa bedanya dengan pemersatuan ini? Karena apakah bisa safety-oriented juga dikombinasikan kepada apa uh, produksi oriented. Kadang-kadang kan hanya kata-kata besar itu. Uh, first. Tapi sebetulnya enggak juga di lapangan. Kami sebagai perut tambang rata-rata production first. Nah, ini yang saya juga menarik sekali nih jujur Bapak ini dan bisa berkembang apa hebat terutama kalau teman-teman sp tertambang ikut ini, waduh, apa, menjadi nilai yang tak, ter, tak terbantahkan untuk mempelajari ini semua. Bahkan tadi ada apa kriteria apa yang yang jelas untuk apa fakta bahwa ini bakat, ini tidak bakat. Nah, apa ini resepnya? Untuk, kalau saya duduk sebagai Pak Meis tadi, memimpin departemen ini untuk menyatukan antara safety dengan personal faktor di dalam industri pertambangan. Saya pikir itu, Pak Mas itu dulu, barangkali, dan mo mohon izin kalau pertanyaannya terlalu cetek karena ya, memang saya baru belajar uh, tentang segi ini, maka selalu terjadi ada. APKPI punya apa ini? Wah, ke-14 ya. Saya tadi bagi-bagi telepon Pak Ade ada dikasih link saya bergabung. Terima kasih ketemu orang kota yang pernah besar di tembagapura atau di Kuala Kencana. <tulah> Itu <bak> <tulah> mes. <tulah> Terima kasih, Pak Mes. kasih Mas Ulianto sudah memberikan pertanyaan segudang nih. Nah, sekarang PR-nya bagi Pak Mes untuk memuaskan Pak Supri. Kami persilakan ya. Pak Mes. Kalau sebenarnya suara enggak jelas, sekali lagi nanti saya mohon maaf videonya harus ya. ditutup lagi, Pak. Ya. Nah, tolong tolong ya, saya mendingan saya mati videonya biar saya. Oke, okay, saya coba jawab uh, Pak Supri. Pertanyaannya uh, dalam banget nih Pak Supri ini bahwa eh, bagaimana menyatukan semua sektor dan human ya. Nah, ini saya melakukan penelitian Pak di doktor saya. Kebetulan saya melakukan eh, penelitian di sektor konstruksi, Pak. Bukan karena saya engineering, jadi saya ngambil di SDM bagaimana konsep orang-orang teknik gitu loh, Pak. Orang teknik ini ada ya sama Pak di konstruksi itu kalau bukan orang proyek, mereka yang lebih maju yang urusan uang. Tapi orang safety bilang, ya harus ada safety first. Orang accounting bilang, kalau nggak ada saya, nggak mungkin ada duit, kan begitu Pak ya. Nah, yang tadi saya bilang, dengan adanya profiling Pak, dengan adanya profiling orang yang saya lakukan di Pertamina Continental yang bermainnya di Tongkang, itu saya memutar orang-orang berdasarkan profiling dan bakatnya, dan hasilnya dalam waktu 6 bulan, mereka enjoy, dengan apa yang mereka rasakan. Jadi, kenapa banyak orang rebel, banyak orang boring, banyak orang protes? Karena mereka tidak terpuaskan dengan fashionnya, Pak. Gitu. Nah, dengan saya melakukan, udah dalam lima tahun ini saya melakukan profiling, termasuk di beberapa pabrik, termasuk di IKEA, kalau Bapak atau IKEA sentul, itu saya gunakan alat saya, Pak, memprofiling karyawan dari mulai level bawah sampai ke GM. Itu adalah orang-orang yang talent di Pentul. itu. Nah, dengan adanya orang-orang sesuai dengan profiling dan bakatnya ditempatkan the right talent, the right job, mereka enjoy, mereka akan menjadi enjoy, easy, dan excellent. Nah, jadi kalau saya uh, boleh, boleh bilang, yang tadi Bapak bilang ada rumusnya, ini rumusnya sudah ter saya coba buka ya rumusnya ini. Ya. Oke, saya coba share dulu rumusnya yang oke ini. Ini ya Pak Supri bahwa ya, ya, ya. kalau orang sudah terjadi minat dan bakat, nah kalau orang sudah minat bakat dia akan enjoy, Pak. Tapi banyak orang yang hanya mengandalkan kompetensi hilang enjoynya orang itu produktif. Nah, ini berkaitan dengan kinerja, employee engagement, termasuk keselamatan kerja. Nah, inilah yang saya melakukan penelitian, banyak orang-orang teknik yang produktif tapi bukan minatnya. Termasuk saya, orang yang 15 tahun eh 20 tahun di teknik, 90 perusahaan saya pindah-pindah, ternyata saya lebih enjoy dengan baktes seorang di 10 yang bermain di SDM. Dan akan lebih berkontribusi, gitu Pak eh, Suprianto. Mungkin ada yang disampaikan eh, terkait tadi, Pak. The right talent sama the right job itu kan sebetulnya di awal rekrutmen itu kan sudah terpilih nih menjadi orang yang harus mati itu, nah saya mencoba memahami bagaimana teman-teman yang seperti Pak, Pak Reswara ini bisa merubah ini dengan, dengan apa ya, artinya dengan metode yang bisa diterima oleh mereka. Karena begitu, kayak Freeport nih misalnya, teman-teman di underground sama teman-teman di open, mungkin berbeda sekali ininya apa, apa, keberadaannya maupun tingkat kesulitannya maupun tingkat apa yang didapat. Sehingga the right talent and the right job tadi ya, menurut saya juga tidak tidak segampang apa yang apa, uh, uh, uh, uh, waris uh, sampaikan tadi gitu loh. Nah, saya pengen cluenya itu oh, apa sih ini supaya orang ini tidak melawan kita, tidak anti dengan kita, tetapi ini loh yang terbaik untuk kamu dan termasuk untuk perusahaan sebenarnya sesungguhnya. Kan goalnya sebenarnya untuk, untuk perusahaan ini bukan hanya untuk seseorang ya, tersebut ya. gitu loh. Itu yang saya, yang saya yang saya pengen tahu dalam gitu loh. Sama saya sebagai seorang pegawai negeri ini kan background eksplor tambang saya. Tapi di tambang macam-macam, ada dari lingkungan, ada dari apa, listrik, ada dari minyak, ada dari apa geologi. Nah, ini klasik juga apabila ditugaskan karena tugas inspektor tambang itu satu bungkus, bungkusnya ini mereka harus belajar semua. Nah apakah bisa dari dari pembelajaran semua itu sehingga, oh ini cocok di sini, ini cocok di sini. Itu kira-kira Pak Res. Ya, oke okay, Pak. Jadi itu sebenarnya tadi saya bilang Pak, kunci suksesnya perusahaan itu semua sektor, semua departemen, semua SDM yang ada di dalam satu organisasi adalah bagaimana mereka highly engagement Pak. Jadi kalau di sini di bahwa orang hanya survival dia hanya cuma ya kerja ya kerja aja yang penting saya dapat kerja, karena kalau nggak saya menganggur. Nah ini tidak engage termasuk orang itu. Nah ini yang saya bilang bagaimana meningkatkan engagement itu adalah memprofiling kemudian tiap karyawan mempunyai visi yang sama dan misi yang sama terhadap perusahaan dan mereka terhadap Apapun yang mereka lakukan menjadi orang safety, mereka menjadi orang produksi, mereka menjadi orang HR, mereka akan enjoy Pak. Begitu mereka enjoy, mereka akan easy dalam melakukan apapun. Begitu mereka easy, mereka akan melakukan excellent. Setelah excellent, mereka akan jadi earn. Nah, disinilah kunci dari para HR, departemen, itu meningkatkan engagement terhadap karyawan untuk supaya company ini sukses. Karena tiap pekerjaan punya resiko dan benefit masing-masing, Pak. Ya kalau saya mau jadi kalau mau lebih besar ya saya jadi orang produksi. Tapi kalau saya mau jadi orang HR ya saya harus siap jadi orang HR. Nah, inilah merubah mindset dari bicara bekerja tapi menjadi engagement. Gitu, Pak. Nah, bagaimana caranya? Saya melakukan Namanya tes profiling. Begitu tes profiling, misalnya, ternyata orang itu udah bekerja bertahun-tahun di produksi, kemudian ternyata tidak bakat. Kita di uh, orang itu tidak bakat di situ. Bagaimana uh, konsepnya? Konsepnya tidak mungkin kita memindahkan orang itu, tapi adalah kita memberikan kesempatan merubah mindsetnya bahwa dia harus menjalankan dengan cara kompetensi dan membuat diri dia enjoy. Nah, inilah tugas para HR membuat teman-teman yang bekerja di produksi yang kita lakukan mereka bisa melakukan kompetensinya. Begitu Pak Pak Oke, okay, terakhir mungkin terkait ini Pak, uh, merubah tadi, merubah yang tadi teman-teman uh, dari yang non-produksi ke produksi itu kan butuh eh, pendidikan, pelatihan dan sebagainya. Nah kira-kira eh, sejauh mana kos yang dibutuhkan untuk perubahan itu? Apakah sesuai dengan apa yang akan didapat oleh perusahaan apabila mem memindahkan si ke bagian yang sesuai dengan apa eh, tes yang bapak lakukan tadi? Itu karena ini eksplu juga kan? Yeah. Kalau banyak orang yang hmm. orang banyak yang dipindahkan berarti saat rekrutmen itu yang mungkin perlu dipertanyakan gitu loh kan rekrutmen itu kan mestinya sudah mengantisipasi kalau orang HRD itu harusnya begini orang tambang harus begini kalau itu toh di perjalanan menjadi nggak enjoy nggak pas berarti kan harus diubah diubah adalah kos Bagaimana kira-kira dengan uh, pendekatan kos itu? Mungkin ini terakhir pertanyaan saya. Oke. Okay. Ya terima kasih Pak. Jadi kalau lihat dari grafik yang saya buat, ini hasil penelitian saya bahwa adanya uh, engagement itu sangat berpengaruh besar terhadap kinerja karyawan. Jadi kalau engagementnya rendah, pasti karyawannya menurut kinerjanya. Makanya perlu perubahan dan pembenahan perusahaan. Tapi itu ada namanya biaya. Nah, saya yang saya bilang, Pak, orang-orang yang sudah mulai tidak enjoy, itu nanti adanya di titik usia 40 ke atas, namanya golden age. Berarti saya sudah termasuk, Anak -anak Pak. Anak-anak ya? yang... Iya. Ya. <laughs> Jadi, orang yang 40 itu, Pak, Bapak boleh tanya sekarang, yang udah 40 ini, sekarang mereka mulai galau. Sebenarnya saya nggak cocok, nih kerja di sini, nih, kayaknya gimana. Nah, perusahaanlah di situ, umur-umur yang 40 yang sudah terlanjur direkrut, itu ada dua Pak, diberdayakan atau ditawarkan pensiun ini untuk dia memang harus keluar. Nah, kedua, orang HR sudah mulai memprofiling orang-orang yang baru dengan talent sesuai dengan bakatnya atau profiling eh, pertambangan. Jadi kalau di pertambangan itu, Pak, orang-orangnya yang dibutuhkan adalah orang yang introvert, orang yang sangat sensing, thinking, dan jaring. Jadi orang yang disiplin, yang hanya berpikir saja dan bekerja. Beda sama orang yang extrovert, intuitif, dia mainnya feeling, mainnya spontan. nggak cocok di pertambangan, karena akan terjadilah kecelakaan dan mereka akan galau. Inilah yang saya bilang memang banyak perusahaan-perusahaan akhirnya, terjadi penurunan produktivitas karena karyawannya mulai menurun pak sejak di usia 40 kalau dia tidak telan. Ini melakukan saya lakukan riset pak penelitian ini di bidang konstruksi apalagi ini hampir sama lah dengan di pertambangan. Begitu pak Suprianto. Oke Pak Wes terima kasih mendapat penjelasan saya. Makasih Pak Supri. Hai, <tuk tuk> pak, hai, hai, Ya, hai, Pak Supri. <tuk> ya, ya, Udah memberikan kontribusi juga hai, buat kita semua tentunya Oke okay. Lanjut ya Pak hai, hai, Pak hai, Pak Mas hai, hai, Halo hai, Oke okay, baik, ya, uh, kepada para peserta yang lain silahkan, jangan malu-malu, jangan ragu-ragu. Jangan sampai pertanyaan ini hanya bagi para senior, sebenarnya kepada siapapun peserta yang hadir di sini, junior, senior, semua kami undang untuk mengajukan pertanyaan. Tentunya nanti kita akan pastikan dijawab atau tidak, nanti tergantung pada waktunya. Selama waktu masih cukup, kami akan uh, Sampaikan kepada narasumber untuk menjawab pertanyaan Bapak, Bapak, dan Ibu peserta web uh, safety sharing session. Baik, Pak Mas Menteri, uh, berikutnya ini ada pertanyaan kembali. datangnya dari Pak Ade Kurdiman, nih, Pak. Kami bacakan ya, Pak. Ya, oke. Mohon maaf, sementara kami mute ya, yang lain karena sepertinya suaranya agak berisik. Mohon maaf, Bapak, Bapak, ya. Oke. Oke, okay, baik. Pak Mes, pertanyaan berikutnya adalah dari Pak Ade, kurang lebih demikian. Bagaimana mendapatkan profiling atau talent yang tepat untuk seorang HSE atau praktisi keselamatan pertambangan? Silakan Pak Mes untuk dijawab. Pak Ade kami undang untuk hadir di sini juga. Silakan ya, Pak, ya. kami unmute sementara ya. Pak Ade. silakan nah, untuk diskusi ya. lebih interaktif. Sementara Pak Mes kami persilakan untuk menjawab dan sekali lagi mohon videonya untuk di-close saja Pak. Oke okay, siap. Ya uh, Pak Adi di sini adanya profiling tadi saya uh, menggunakan dengan DSC dan MBTI itu saya gabungkan uh, orang orang HSE itu adalah orang yang kalau di DSC kalau saya boleh share uh, bentar Jadi kalau saya boleh bilang, untuk orang-orang orang safety itu dia harus karakternya uh, influence. Influence itu ini, inspirasi, influence, interaktif, kemudian people. Karena orang-orang safety dia lebih kepada people. Jadi kalau bicara lagi dari konsepnya, bahwa orang influence itu adalah suka bergaul, banyak bicara, content, dan senang sambil bekerja. Jadi orangnya fokusnya kepada orang dan dia fokusnya keterbukaan inilah orang orang safety. Nah ini dari dari di IHK sendiri kita bisa memperhati karena orang safety harus ada kemping, ekspresif, orang yang motivator, orangnya optimis, orangnya lincah dan dia 24 stand standby. Nah kalau di mbti kalau di mbti nya itu adalah orang-orang yang spontan, extrovert, intuitif, yang feeling dan perceiving. Jadi kalau bisa nanti Pak Ade catat, nanti bisa search di Google. Itu tadi saya sebutkan bahwa itu adalah sangwin. Kemudian kalau untuk orang safety itu bisa karakternya ESFP. Eko, Sera, Fanta Papa. Kemudian orangnya satu lagi Eko, November apa Papa. Nah, kalau ESFP itu di MBTI orangnya mudah beradaptasi, antusias, energik, motivasi orang negosiasi untuk yang ENFP ada Orangnya penuh ide, antusias, energik, seorang yang terampil, mudah beradaptasi, dan kreatif. Itu karakternya uh, Pak. Jadi bisa kita profiling. Nah, kalau misalnya saya mau tes Bapak sekarang, saya bisa saya ngasih empat pertanyaan, Bapak tolong jawab. Menurut Bapak, Bapak lebih senang ketemu orang menyapa mendahulu mendahu atau disapa duluan, Pak Adek? Menyapa dulu. Pak Ade menyapa dulu. Oh, orang safety ini. Oh. Ya. Pak Ade, orangnya senang lebih senang gambar abstrak atau gambar nyata? Gambar abstrak nyata saya. Nyata ya. Pak <laughs> Ade, orangnya to poin point atau mind feeling? Uh, mind feeling. feeling pak ade orangnya spontan atau orangnya terjadwal terjadwal ya? terjadwal okay. jadi kalau nggak cocok nih bapak jadi bapak orang bapak safety bapak ade. Bapak apa -apa. <laughs> pak ade pak ade terjadwalnya ini bukan bicara insafnya personalitinya bapak ade benar, -benar iya, bapak spontan kalau atau FKD, spontan iya. nah iya. ini Ternyata Bapak orang safety, Bapak ESFP yang baru saya sebut barusan. Jadi yeah. oh. <laughs> Pak Ade, Pak Ade, Pak Ade orang yang mudah beradaptasi, ya energik, bisa motivasi orang yang negoisable membangun kesepakatan dan problem solver. Itu karakter tadi cocok menjadi orang safety Dan tipikalnya sanguin, influence Banyak bicara, ekspresi, semangat, dan ramah Betul apa tidak Pak? Yang membuat betul tidaknya mungkin Pak Rahmat oh, ya Atau Pak Dwi <laughs> <laughs> Betul kan <-betul. laughs> nih? Itu kan Betul teorinya, cari, Kemudian, kemudian uh, validasi dari teman apa temen, temen sahabat, uh, seperti apa, apakah seperti itu gitu kan? Nggak apa-apa buat masukan sih. Terima kasih, iya <tuk> <Yeah>, iya. <yeah. tuk> Betul nggak, Pak Rama? Kayak makasih, cepat <tuk> sekali kok. Iya, <tuk> makasih, ndak <tuk> sampai. Pasuko betul nggak kayak gitu nggak Pasuko? Pasuko? Ya Pasuko mana? Kami undang hadir. Membuat kita masih ada waktu luang. silahkan bapak-bapak dan ibu peserta S3 kami undang kembali untuk hadir di sini. Ada yang mau terlibat Pak, formal, Dwi, Pak Eko, juga boleh? Maal? Oke. Okay. Ya bisa langsung. Boleh. Uh, tangannya Pak langsung speak up. Ya, Pak Dwi ya. Oke, okay, baik silakan Padwi. Oke. Okay pak mes ya madu ini kurang lebih yang saya sampaikan ini masih nyambung dengan apa yang disampaikan pak juga karena kalau disampaikan oleh pak Mas tadi bahwa 86 persen orang kuliah itu salah jurusan gitu ya. kurang lebih itu bisa juga bisa menggambarkan bahwa orang bekerja pun salah jurusan Iya ya segitu persentasenya Memang idealnya, idealnya bahwa lewat profiling gitu ya. Tetapi dengan 86 persen di, di profiling semua ini, kita proposalnya tidak mudah Pak. Itu adalah sesuatu yang mahal. Gitu. Ya itu sesuatu yang mahal. Artinya apa? Artinya yang dilakukan rata-rata oleh para pimpinan di lapangan, itu adalah memotivasi mereka. Jadi enggak salah, enggak pas-pas pun talentnya. Karena talent itu bawaan dari Tuhan. Kita jadi nyalahkan Tuhan nanti gitu ya, artinya kita ini yang kita kebanyakan di lapangan, kita motivasi. Kalau kamu bekerja di bagian ini yaitu takdir dari Tuhan, kamu senangi. itu yang dimotivasi habis-habisan. Yang -bisa. Karena kalau kita mau mengelola permainan jadi ideal, idealnya yang memang seperti itu, tapi proposalnya kepada manajemen nggak enggak mudah, Pak kosnya tinggi sekali karena jumlahnya kerja besar. Silahkan, Mbak Mas. Yeah. Terima kasih Pak Dwi. Jadi memang saya pernah, di, saya juga pernah diminta salah satu perusahaan yang besar sekali karyawannya ada lima ribu minta di profiling. Saya bilang itu nggak bisa. Tapi kita profiling, kita bisa tahu Pak, jadi orang itu karakternya apa. Mereka harus beradaptasi dengan karakter dengan pekerjaan, begitu Pak. Jadi kita tetap profiling misalnya, tapi tidak merubah misalnya saya saya ini ada introvert, saya orang introvert saya intuitif, feeling tapi saya bisa bekerja di teknik saya beradaptasi menjadi orang teknik dan saya harus ber beradaptasi dengan orang yang disiplin nah inilah yang namanya adaptable di dalam pekerjaan Pak. begitu kita tahu bahwa kita bukan di bakatnya, ibaratnya kita suaranya tidak dangdut tidak ada senkoknya, tapi kita harus tetap nyanyi, kita harus beradaptasi untuk melantunkan lagu yang dengan suara dan nah itu itu caranya Pak yang saya lakukan dan keberhasilannya ya memang tidak 100% tapi 80% akhirnya orang berarti oh iya saya gifnya ini tapi karena pekerjaan saya juga dari Tuhan dapatnya ini saya harus berharap menjadi orang yang seperti aku gitu Pak ya artinya saya saya percaya betul ya bahwa dengan profiling ini seseorang akan menemukan talentnya apa kemudian dia menjadi tahu yeah. strength dan weaknessnya apa sehingga dia untuk beradaptasi uh, ya, saya, betul agak saya, <laughs> bahwa saya yeah. harus mengatasi yeah. rumah saya pekerjaan saya ini saya ini tinggal keputusan saya mau keluar apa di sini tapi saya beradaptasi gitu kan tapi ini solusinya masih profiling gitu dan ini Bukan sesuatu yang mudah, mudah bagi orang CV untuk mengusulkan kepada kepada manajemen ini, Pak. Betul, betul. Ini memang metode ini baru, Pak Dwi. Metode ini Gak, memang sudah lama, Pak. Pak. Tis sudah baru. Gak, maksudnya, maksudnya metode di perusahaan-perusahaan yang sudah berjalan itu mereka memproviding dengan karakter selama ini melakukan tesnya, bukan ya, biar, di profiling ya. Pak, tapi melakukan tes pisco nah profiling ini lebih kepada karakter seseorang itu lebih cepat dan tahu siapa dirinya, tinggal dari tiap masing-masing personal dia akan masih tetap di situ atau dia melakukan cari pekerjaan sesuai dengan profilnya begitu Pak Dwi betul, betul. Okay. seperti saya memprofiling diri. S punya salah? S2-nya salah. Akhirnya saya profiling. S3-nya tak benerin di SDM, Pak. Emang butuh biaya dan waktu, hmm. Pak. <laughs> gitu. nah, saya sudah terlanjur salah, Pak. Iya, <laughs> <laughs> <laughs> karena sudah salah jurusan 41 tahun, jadi dia ya dinikmati Pak. Jadi sekarang. Selamat <laughs> Nah, cuman ini saya buat generasi-generasi muda. Saya sudah memprofiling dari SMP. Saya sudah memprofiling beberapa siswa yang hasil profil saya masuk sesuai jurusannya. Alhamdulillah, rata-rata mahasiswa itu berprestasi dan mereka lebih mudah untuk menerima pelajaran dengan jurusan bakatnya gitu Pak. Itu, itu saya setuju pakai konsep itu Pak Nih. Karena kalau eh, kelasnya kepada mahasiswa pasti yang ini yang murah. Kalau itu di Bocorin kode kita boleh lah. <laughs> jadi, jadi itu, kalau, kita pakai kelas mahasiswa. Iya, ya. jadi kalau pakai kelas, jadi kalau mau profile, mau seorang sales nih di perusahaannya Pak Dwi, orangnya harus karakternya yang seperti apa, kan begitu. Orang ya, yang ya. untuk menjadi orang keuangan, karakternya apa, baru tinggal di training. Nah, gitu Pak Dwi. <laughs> boleh pakai pakai biaya mahasiswa, boleh nanti kita mainkan. <laughs> <laughs> Itu, terima kasih Pak Dwi Terima kasih Pak Mes ya, Terima kasih Pak Dwi Sudah hadir Untuk memberikan insight juga buat kita semua Baik eh, Silahkan kalau masih ada penanya Yang lain atau ada yang perlu didiskusikan Sebenarnya ben, Pak, Pak Eko Buka Pak audio nih Silahkan Pak Eko eh, Baik, makasih kasih Pak Ramad. Ya. Selamat siang Pak Mes siang Pak Eko Kita pernah ketemu kayaknya nih di Tembagapura ya sekian tahun yang lalu Aku <laughs> tuh iya, pernah ketemu nih, ketemu di sini lagi ya Tapi ya, celananya masih merah Pak ya. saya, <laughs> saya lihat roman and face-nya nih kayaknya pernah ngobrol juga kan gitu <laughs> Ya iya ya. <laughs> <laughs> uh, saya tidak apa ya mau bertanya tapi apa ya uh, saat ini begini Pak Mes, uh, saya pernah dengar perkembangan tekat ini ya bukan bermain lagi di human capital tapi ada lagi intelektual capital. Nah, apakah profiling ini? Menyurus kepada mencari intelektual kapital, karena kalau kita bicara human capital, ya, human yang bagaimana yang akan menjadi kapital, kan gitu. Karena kadang-kadang, seperti yang terjadi selama ini, uh, apa makanya dibuat profiling, human-nya banyak, tapi ternyata uh, tidak menjadi kapital yang sebagaimana. Diharapkan Pak Mes, sehingga sekarang ini berkembang, mencari lagi bukan jumennya tapi intelektualnya. Nah, apakah intelektual kapital yang sekarang juga mulai uh, dibicarakan orang itu bentuk dari hasil suatu profiling atau bagaimana Pak Mes? Makasih saya kira itu saja mungkin yang masih mengelitik di pikiran saya tentang intelektual kapital. Makasih ya. Pak Mes. Terima kasih Pak Eko. Jadi silakan Pak Mes lanjut langsung. Terima ya. ya, kasih Pak Eko Pak Ramad. Jadi dulu itu namanya personalia, lanjut menjadi human resource (HRD), lanjut lagi menjadi human capital, sekarang mudah mengarahnya ke human idea dan intelektual Pak. Jadi intelektual dengan ide. Jadi kalau bapak lihat anak-anak sekarang itu SMP udah canggih-canggih bikin YouTube, ya. Jadi kalau kita bisa melihat, kalau orang itu punya bakat, punya passion, punya skill dan knowledge, dia akan berhasil. Karena apa? Udah passion, udah bakat, ilmunya ada lagi. Jadi kalau saya bilang, seorang berbakat masak masuk ke perkuliahan perhotelan di bagian F&B, kemudian menjadi chef profesional, Nah itu Pak, intelektual dan idea itu udah dipakai. Dan perusahaan-perusahaan yang kita bicara startup, seperti Google, seperti Facebook, mereka mencari, bukan lagi orang yang pinter secara kompetensi, mereka mencari orang yang intelektual yang punya ide, kreativiti, dan berbakat. Begitu Pak Eko, jadi memang benar kata Pak Eko, human capital sudah kita lewatin, sekarang sudah masuk human ideal, seperti sekarang di Zoom, kita sudah harus ada ide, ya beda bagaimana kita bisa training dengan di offline dengan di Zoom, itu beda sekali. Gitu Pak uh, Eko. Yep. Uh, nah, jadi menambah lagi deh Pak Mes. Uh, di Indonesia ini, berdasarkan pengalaman Pak Mes ya, atau mungkin entah dapat data dari mana, mayoriti kita ini apakah sudah di level human capital, ataukah sebagian besar di, masih di human research malah? Nah, yang di mana nih, karena kalau intelektual capital kayaknya di Indonesia ini masih masih sangat sedikit ya, ini hipotesa saya gitu loh <laughs> itu Amir. ya, jadi uh, yang Bapak sampaikan barusan ini saya boleh ngasih gambaran tentang sekarang SDM kita ada di peringkat mungkin lama-lama makin turun Pak peringkatnya kita itu ada di peringkat ini di di sini bisa dilihat tahun 2014 kita ada di peringkat 10 Asia Karena 2019 kita ada di peringkat 32 artinya kita masih masih ya, pengalaman saya dan beberapa perusahaan saya lihat bukan lagi AR human capital masih personalia ya, pak masih ngurusin payroll dan GA dan absensi Hmm. itu terjadi, pak. Jadi berdasarkan risetnya hampir 50% ke atas, makanya terjadi pe ya penurunan SDM, ya. ya ini kejadian ya. pak. Gitu, Pak Eko. Ya uh, terakhir, Pak Mes nih Pak Merah maaf, jadi beranak ini. Oh enggak apa apa, Pak. Silakan. Ya. Uh, dengan program BPJS sekarang ini, Pak Mes. Ya. ya sehingga pengobatan, kuma, pengobatan terutama pada tingkat anak dengan keterbatasan-keterbatasan, maka eh, tingkat penyembuhan atau perkembangan otak ini eh, sepertinya ada rasa khawatir. Dan memang tidak akan kita lihat dalam waktu 5-10 tahun. Tapi anak-anak yang balita sekarang ini, akan kita lihat hasil dari pertumbuhan terus kesehatannya dengan kondisi BPJS sekarang ini. Kita khawatir antara 35 puluh sampai empat tahun ke depan. Kondisi SDM kita ini mengalami kondisi yang mungkin tidak kompetitif atau mungkin bahasa yang lebih lugasnya: penurunan kapabilitas SDM. Kita karena kondisi saat ini. Nah, bagaimana pendapat uh, Pak Mes? Kalau tadi kita masih banyak bermain di personalia, kita 30-40 tahun nanti bermain di mana ya dengan kondisi uh, kaitannya program pemerintah BPJS yang ada saat ini? Terima kasih Pak Mes. Uh, Tajem Pak, terima kasih nih Pak Eko. Ini kaitannya bukan saja kepada BPJ, Pak. Ini termasuk kepada dunia pendidikan, Pak. Eko. Jadi, dunia pendidikan ini saya coba melakukan beberapa kampus. Saya melakukan profiling para dosen, termasuk para guru. Kebanyakan guru dan dosen yang tidak berbakat menjadi seorang guru. Tidak sama guru-guru yang zaman dulu. Memang bakatnya guru. Nah, termasuk dokter-dokter itu yang sekarang tidak berbakat menjadi dokter karena punya uang. Keinginan orang tuanya jadi dokter, yang mereka menjadi dokter. Dan cara kerjanya itu, mereka tidak dari hati. Ya, makanya ya. termasuk, kalau Pak Eko bisa lihat, lulusan-lulusan zaman dulu, SMA saja sudah bisa bekerja. Zaman dulu, zamannya apalagi zamannya Pak Dwi, mungkin SMP saja sudah supervisor. S1, hmm. manager. Tapi coba kita melihat sekarang, lulusan yang S2 atau S1, Bapak, boleh cek di ISS, teman saya betul HR di ISS. Itu untuk menjadi klinik service saja, sekarang standarnya S1, Pak. Bukan lagi SMP atau SD. Artinya ada penurunan kualitas dari dunia pendidikan dan menyangkut kepada dunia praktisi, Pak. Saya juga ngeri-ngeri sedap naik pesawat, Pak. Karena banyak saya profile pilot, bukan pilot. Karena dulu mau masuk pilot, benar-benar tesnya -benar Sekarang punya duit, bisa jadi pilot, Pak. Karena itu. Jadi memang tahun ke depan bisa makin turun gitu dan makin banyak terjadi uh, kesehatan dan kecelakaan makin banyak karena profiling yang salah terhadap orang, gitu pak. Hmm. Baik, Pak Mes, uh, makin dapat gambaran menyerahkan uh, bisa menjadi kekhawatiran sebetulnya ya. Tapi uh, kalau kita positif itu menjadi peluang bagi kita untuk ya tidak apa menjadi anomali untuk yang sekian tahun ke depan ya Pak Mes ya kalau kita prepare dari sekarang itu aja Pak Mes. Makasih, Pak Mes terima kasih Pak Mes terima kasih Pakiko pertanyaannya keren banget terima kasih terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Eko. udah hadir juga di sini ini saatnya giliran pertanyaan berikutnya Pak Mes masih ada kebetulan Pak Pak Dwi juga akan menanyakan tapi terlebih dahulu Pak Dwi kami lewatin satu pertanyaan dulu akan saya sampaikan pertanyaan dari Pak Suko ya Pak Suko Nugroho Pertama. mohon angkat tangan Pak hadir ya Pak ya Waduh videonya bisa di video dan audionya bisa dihidupkan Pak wah ini ini eh, pertanyaannya adalah apakah ada penelitian atau riset yang membandingkan keekonomian antara perusahaan yang memakai profiling dan non-profiling. Cukup jelas Pak Mas pertanyaannya? Cukup jelas, bagus. Bagus. Ya, Pertanyaannya bagus banget. <laughs> Oke, silakan dinikmatikan <laughs> lagi Pak videonya, Pak. Iya, jadi... <laughs> Kami, uh, kami lebih baik tidak melihat Bapak daripada suaranya enggak <laughs> kelihatan, Pak. Siap, <laughs> ya, ya, Pak. Rahmat, emang lebih, lebih enak anu suaranya. Jadi pertanyaan Pak Suko itu belum ada risetnya, Pak, dibandingkan. Tapi dalam eh, kenyataannya, kalau kita lihat perusahaan-perusahaan yang sekarang itu menggunakan rekrutmennya by riset, Pak, by idul, by kreativitas. Contoh perusahaan YouTuber atau Google itu merekrut para youtuber itu tanpa rekrutmen secara resmi, Pak. Siapa yang bisa membuat satu video dengan video yang banyak, maka dia akan dibayar oleh perusahaan tersebut. Nah, perusahaan tersebut itu akan menambah pundi-pundi dari iklan, Pak. Nah, beda sama perusahaan perusahaan yang tidak memprofile hanya dengan rekrutmen berdasarkan kompetensi, Biasa-biasa saja, ya, ekonominya semakin di sini makin kelihatan, Pak. Karena usia ya. muda itu agresif dan lincah, begitu masuk ke dunia usia 40 yang tadi saya ya banyak orang-orang mulai merasa boring karena bukan talentnya, dan itu akan mempengaruhi kinerja produktivitas perusahaan. Begitu, Pak. Pak Suko. Ya, Pak Suko, cukup jelas, Pak. Silakan Pak Suko. Halo Pak Suko di monitor suara kami. Cukup jelas ya Pak Suko ya. Baik, saya rasa ada Pak Suko hadir, hadir di sini dan kebetulan kurang tahu nih kenapa tidak, tidak mendengar ya. suaranya. Baik, tidak nanti kalau seandainya kurang jelas lagi bisa ditanyakan kembali ya Pak Suko ya. ya. Oke, mampaknya Pak Suko... Uh, Kurang tahun nih ada gangguan apa Di sana, tapi yang jelas eh, Makasih eh, Pak Mes sudah menjawab tadi Pertanyaan Pak Suko, mudah-mudahan Pak Suko Cukup puas, dan Sepertinya profiling sudah mulai merambah Ke sekolah-sekolah ya Pak Mes Menteri ya Saat ini ya Sudah Pak, sudah mulai uh, sekolah. Depan Kayaknya makin berkembang lagi nih Ya Oke, okay, baik langsung saya akan coba masuk ke pertanyaan berikutnya dari Pak Dwi, Pak Pak Mes, Pak Dwi nampaknya belum puas ingin menanyakan kembali untuk uh, sesuatu hal. Saya coba akan bacakan pertanyaan dari Pak Dwi. Nah, ini Pak Dwi ini memang sangat interest sekali dengan Zoomen nih Pak. <laughs> Oke, okay. pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa tahu bahwa HR suatu perusahaan sudah menjalankan profiling? agar HSE mendapatkan manfaat dari situ. silakan Pak Mes. Mungkin saya tambahkan sedikit Pak Mes. Ya. Dan tadi Pak Mes oh, menyampaikan. Silakan, Pak Dwi, bahwa, ya. Nah, terima kasih Pak Tadi kan Pak Mes sudah menyampaikan bahwa profiling ini nah, sudah mid. Gitu, Sehingga banyak HR yang sudah melakukan profiling. Gitu. Nah, ini perlu, kita sebagai orang HSE ini perlu tahu Nah, sebuah perusahaan itu sudah melakukan profiling atau belum dan profiling itu apakah menggantikan psikotes atau improvement atau peningkatan dari psikotes yang selama ini dilakukan. Silahkan Pak Mas Oke, okay, makasih kasih Pak Dwi jadi antara psikotes dan profiling ini berbeda psikotes itu di -create oleh orang-orang lulusan iya. di kolom iya. kalau iya. profiling iya. ini dari pihak SDM Pak jadi iya, lulusan SDM memprofiling. Iya. jadi Uh, kita tidak melihat kejiwaan seseorang, tapi melihat karakter dan kekuatan seseorang itulah profiling. Yes, Artinya mm. tidak, tidak bertabrakan yeah. antara psychol, dan profile test, malah saling mensupport dan mendukung padi. Gitu. Oh. Nah, sayangnya profiling ini belum dilakukan oleh beber di beberapa perusahaan karena kebetulan saya membawahi uh, forum AHR dengan 400 member. Saya coba tes kepada HR-nya sendiri, teman-teman HR saya coba tes profiling. Mereka sendiri banyak yang tidak terprofile, Pak, diri mereka. Jadi sendiri mereka bukan orang HR, kebanyakan. Jadi bagaimana orang HR yang mau profiling kalau mereka sendiri tidak profile diri mereka. Jadi saya, ini benar banget, Pak, bagus banget. Kalau kalau sudah kita bisa profile perusahaan itu, nah profile ini boleh dibaca sama semua orang dan departemen, Pak. Contoh, oh Pak Dwi misalnya orangnya uh, sanguin ekrofet yang bisa diajak ekspresif, diajak ngobrol. Itu bisa terjadi komunikasi yang bagus, Pak. Nah, belum, saya belum melihat ada perusahaan melakukan profiling, karena profiling itu lebih open, kalau psikotes sangat rahasia. Itu bedanya, Pak. dwi Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Hmm. Saya sudah eh nah, ya, okay. di profiling ini udah agak lama. Kemudian juga selain bis ada lagi dan sebagainya ya. Sudah baca itu. Nah, tapi itu tadi bahwa karena costnya masih tinggi, kemudian menjadi pilih-pilih gitu. Jadi enggak mungkin kita akan mulai dari operator gitu ya. Jadi kalau kita ngomong kita mulainya dari atas. Ya, level level kepala divisi, kepala departemen itu dulu yang digarap gitu ya karena unsaved behavior-nya level itu, itu serius sekali kalau salah, atau kalau salah, berusaha dan sebagainya. Jadi kalau anda kata perusahaan itu approve itu, dan sekarang belum berhasil, itu adalah mulai dari atas, gitu. Mungkin mulai dari para operator. Betul. Dan nah, profiling profiling ini untuk untuk bagaimana terjadinya komunikasi terhadap profiling yang, kalau kita bicara tadi orang koleris, bagaimana kita berhadapan sama orang koleris, Bagaimana kita berhadapan sama orang sanguin uh, komunikasinya. Bagaimana sama orang pragmatis, komunikasinya. Karena number one di dalam dunia apapun, Pak, termasuk dunia pekerjaan, itu adalah, nomor satu adalah komunikasi. Nah, masalahnya beda berkomunikasi dengan orang koleris, beda berkomunikasi dengan orang pragmatis, itu berbeda, Pak. Jadi kalau saya bisa bicara, kalau koleris itu model-model kayak Ahok, pragmatis itu model-model kayak SB, begitu Pak. Bagaimana kita berkomunikasi dengan orang pragmatis? Gitu, Pak. Uh -huh. okay. Artinya uh, gini, artinya saya tidak argu bahwa profiling ini penting dan manfaatnya besar gitu ya. Tetapi sekali lagi bahwa pengalaman saya uh, ngomong dengan manajemen itu cost itu menjadi penghalang mereka memahami betul manfaat dari profiling ini sendiri. Sehingga, uh, mencari itu tadi, mencari uh, engagement yang memotivasi mereka menjadi beradaptasi dengan uh, kondisi sendiri mereka. Dengan di mana dia posisinya ter terdampar, gitu ya, terdampar itu berusaha dengan memakai atas nama itu adalah karunia Tuhan. Jadi, ya, diajari untuk uh, happy dengan. Posisinya itu, jadi selama itu seperti itu sebagian besar yang kita lakukan. Ya, setuju pak. Jadi memang uh, ini memang butuh biaya, tapi yang sudah berjalan kita cuman memberikan tadi adaptasi, motivasi, kemudian refresh terus uh, yang dilaporkan oleh HR terhadap kawan-kawan yang tidak talent. Uh, kita lakukan adanya komunikasi yang baik. Itu pak yang yang pernah saya lakukan. Untuk meminimalkan cost dan manajemen uh, mereka happy, tidak harus biaya besar Pak sebenarnya. Mem nah, profiling ini memang bukan satu alat yang penting, tapi ini juga bisa banyak membantu engagement dan kinerja satu perusahaan gitu Pak tadi. Oke Pak Dwi cukup. Oh satu, satu lagi silakan Pak, silakan. Ya masih ada waktu Pak, mari silakan. Oke, okay, yeah. uh, Pak Maes, ini kelemahan-kelemahan kita para praktisi safety ini adalah bahwa kita punya ide besar, kita punya ide untuk mengembangkan uh, kompetensi safety-nya uh, karyawan, dari level terbawah sampai level teratas. ya, Tapi uh, kelemahan kita adalah bahwa program pengembangan kompetensi ini jarang yang dikomunikasikan dengan orang hmm. HR yang akhirnya masuk ke dalam Uh, manajemen, uh, human capital, yaitu nggak utama, nggak masuk ke dalam uh, manajemen posisi, manajemen, ah, uh, kompetensi, manajemen kinerja, manajemen karir, nggak masuk ke sana. Sehingga kita ini hanya ngomong besar-besar, tapi di luar, di luar sistem HR gitu. Jadi ini percuma, uh, apa komentarnya, Pak? iya. Nah. Yeah. Ya, saya Memang uh, backgroundnya engineer, Pak. Saya lama di safety, Pak Dwi. Nah, sekarang saya mulai menyusup ke HR. <laughs> saya mulai menyusup kepada teman-teman HR yang sekarang saya malah uh, ada di satu organisasi menjadi wakil ketua umum. Mereka tahu background saya safety, background saya teknik. Saya jelaskan bagaimana safety itu meningkatkan kinerja dan produktivitas dari perusahaan dan menjadi engagement. Karena safety itu mengajarkan behavior of safety, Pak. Behavior safety itu kan ingin menggunakan alat yang baik, bekerja dengan GSA, siap-siap Nah, saya coba masuk ke SDM, Pak. Jadi banyak SDM, kan Kalau di perusahaan tambang dan perusahaan teknik, SDM-nya, uh, HR-nya itu banyak kan orang, kalau nggak orang hukum, ya, orang psikologi, nggak ngerti teknik, Pak. Bagaimana mereka paham ilmu kita? Nah, sekarang saya coba membuat virus itu berbeda, Pak Dwi. Mudah-mudahan nanti APKPI bisa saya join ke sama teman-teman HR nih, Pak. Gitu. Hmm. Kita blended in. Betul, betul. <laughs> Jadi ini ah, gitu. dibilang pertama kali uh, bahwa tadi Pak Dwi bilang orang HR tidak blended. Nah, saya orang safety yang menjadi orang HR, Pak, yang akan bawa misi safety ini ke depan, Pak, kepada HR. itu Pak Dwi. Oke, makasih Pak Mas. Mudah makasih Pak Dwi. Ya mudah-mudahan ini awal komunikasi antara orang safety dan orang human capital atau human idea. Nanti, nanti. nanti Oke nanti, baik. Pak, makasih Pak Dwi. Pak Pak Rahmat, nanti saya coba joinkan sama Cairec dengan APKPI. Kapan kita berkolaborasi antara safety dan HR, Pak nanti? Oke, okay. <laughs> <Mantap>. Ya. <Yeah. laughs> baik, Pak Mes, masih ada pertanyaan lagi Pak Mes, uh, datangnya dari Pak Haji Sapari ini. Pak Haji, mana Pak Sapari? Hadir ya? Oke, okay, baik. Saya akan bacakan, nanti kalau Pak Sapari ingin menyampaikan feedback, silahkan Pak, dianyut ya. Baik, pertanyaannya adalah, Pak Mes, bagaimana dengan pernyataan atau hukum yang terkait... Dengan uh, ini ya satu bukan hukum ya atau apa semacam apa namanya live is just begin at forty uh, live is just begin at forty apakah sudah tidak sesuai dengan kemajuan human capital hadiah nah, dan intelektualnya saat ini Silahkan pak ves ya yeah. jadi sebenarnya live just begin bukan bukan lagi bukan dari umur 40 Pak, dari sejak SMP pun sudah mulai tahu itu, saya mau kemana itu, dan saya harus punya duit berapa. Karena itu terjadi sama, kita bisa lihat pendirinya Facebook, usia 29 dengan uangnya 1,3 triliun, ya kan? Sekarang dia masih muda sekali. ya Kita bisa melihat juga ada Youtuber kita mungkin yang Altarik, dia, Halilintar, Nah, sudah masih muda pak, tidak perlu 40 dia menjadi orang sukses. Hmm. Nah kita banyak empat puluh nunggu, ah itu telat, gitu pak Sapari. Ya, ya, gimana pak Sapari? Silahkan, ada yang mau disampaikan terkait jawaban dari Pak Mes? Di unmute pak, waduh, hanya jempolnya aja nih. Cukup pak. Oke, pak, pak Mes. Pak, pak, mas. Mas. Terima kasih Pak Sampai. Oke, okay, baik. <laughs> Jadi jangan sampai sekarang live is just begin at 40 Pak ya. Oh, Dari ya, umur lima ya, belas kan? bahkan ya. Iya, kalau 20-25 udah Lampur tinggi ya Pak. Iya, iya. Oke. Baik, silakan kalau masih ada pertanyaan. Saya rasa ini waktunya sholat Jum'at Pak. Jadi kebetulan kita juga sudah... Uh, hampir uh, pukul 11 dan uh, saya rasa ini diskusi yang sangat menarik sekali, uh, kami buka kalau seandainya masih ada satu pertanyaan kami persilahkan ya. silahkan, ini, ya. Uh, ya. bisa speak up secara langsung baik, kalau memang tidak ada, saya rasa hari ini kita cukupkan dulu ya Pak Mes ya. karena kebetulan kita harus bersiap-siap dengan sholat Jum'at dan khususnya yang di waktu Indonesia Tengah Tadi nah, sudah ada yang berpamitan. Bapak, ada. mohon maaf saya terpaksa harus izin karena uh, bersiap-siap untuk sholat Jumat. Yes, Baik, Allah, itu yang perlu saya sampaikan. Allah. Pak Mes, ada pesan-pesan closing uh, speech-nya, Pak, sebelum uh, uh, kita akhiri acara hari ini. Silahkan sebagai penutup. Atau mungkin juga nanti dari Pak Dwi, Pak Eko, dan yang lain. Silahkan. Ya, terima kasih Pak Rahmat sebelumnya. Pak Dwi, Pak Sufrianto, Pak Sapari, dan teman-teman APKPI. Ya ini saya juga sebenarnya terlahir dari orang IT dan juga orang teknik. Nah, saya juga tergelitik bagaimana merubah mindset teman-teman HR menjadi bahwa CT itu adalah memang benar first, bukan hanya cuman kalimat. Nah mudah-mudahan dengan hari ini APKPI, coba saya akan kolaborasi dengan beberapa teman-teman HR Uh, saya berapa banyak di bawah saya ada industri, ada berapa pabrik, mereka kebanyakannya ada yang salah, ada yang background-nya dari tim, ada yang dari psikologi, uh, ada hukum, tapi mereka tidak punya set of engineering dan safety-nya. Nah, hari ini saya juga melihat bahwa uh, employee engagement itu bukan hanya tanggung jawab dari orang HR, tapi juga safety pun selama ini bertanggung jawab. Dan banyak uh, safety ini mendukung kinerja dan produksi, dari perusahaan. Sayangnya, teman-teman HR ini tidak punya uh, sense of safety karena nggak punya background. Nah, Mudah-mudahan hari ini saya coba bisa berkolaborasi, nanti lain waktu saya coba uh, mengkaitkan uh, diskusi ini bagaimana antara safety dan HR untuk mendukung employee engagement dan uh, kinerja dan produksi dari karyawan dan perusahaan. Itu Pak uh, moderator, terima kasih atas undangannya menjadi narasumber. saya kembalikan ya. ke arah Rahmat. baik, terima kasih pak Mes, e, luar biasa, banyak insight yang kita bisa dapatkan dari sesi bapak nih. jadi mungkin ini pertama kita mengundang e, sesuatu topik bahasan terkait human yang kita korelasikan dengan safety ya pak ya. dan ini tentunya mudah-mudahan tidak hanya hari ini Pak Mes, suatu ketika nanti ada topik yang menarik dan uh, Pak Mes bisa mensupport kami uh, kita akan undang kembali hadir di sini ya Pak ya Terima kasih, Pak Oke, okay. Bapak-Bapak, Pak Supri Makasih senior kita hari ini hadir, luar biasa Pak Eko, Makasih banyak juga sudah hadir Pak Dwi, Pak Alwahono dari tadi belum ada suaranya, mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan Pak Alwahono Pak Al? Ada sesuatu yang ingin disampaikan, Makasih, Pak, Pak, Wah, Pak Ya Sekaligus untuk kasih, menutup Pak. agenda hari ini, kasih, Pak. Silakan, Oke, okay. terima kasih, Pak Rahmat, dan teman-teman semua, Pak Eko, Pak, Pak Dwi, terutama Pak Dr. Suwardi Ya, luar biasa. Saya pikir, mengintegrasikan antara uh, safety dengan human capital, karena memang persoalan safety juga. Uh, persoalan paling besar itu kan people change ya, bagaimana dari perubahan itu dan merubah perilaku orang terkait dengan aspek perilaku saya pikir luar biasa Pak Rahmat uh, ya. dapat diimplementasikan di tempat kita cukup dari saya itu aja, makasih ya teman-teman semua silahkan ya. Pak kasih, Pak Al, dengan demikian penyampaian dari Pak Al menutup agenda APKPI Asosiasi Profesi Keselamatan Pertambangan Indonesia Safety Sharing Session yang ke-14 ini. Dan insya Allah kita akan bertemu kembali dengan uh, S3 berikutnya untuk sesi yang ke-15. Kami akan segera kirimkan uh, undangannya kepada Bapak-Bapak. Mudah-mudahan masih setia dan Alhamdulillah hari ini telah bergabung kurang lebih 50 peserta uh, dari seluruh penjuru negeri Pak ya yang telah tergabung dalam acara APKP safety sharing sesuai.